Aku okay, juga lagi ya. Seperti biasa di kita Biasa disini, gua bawa amunisi 250,2000. Kurang lebih gitu, aja Ya, mudah-mudahan kita akan beri yang mantap-mantap, jiwa, guys. Minimal bisa berbeda, ya, guys. Oke, kita akan aja. guys. Kita dulu, gitu. guys. Oke, oke, oke, oke. Untuk jalan di Jangan lupa juga di sini ada atau mengajakkan kalian Itu dihari ya Cukup ditonton aja Langit-langit Dan buat kalian Yang bisa lanjut bermain kembali ke rumah sakit ruang 僕は telah が嫌な Thank you. 行 I love 真的 <laughs> <laughs> Di sini youtube ya, ini oke disini gue pecinta seluruh dan gembiak 123 pamit undur diri see you next content see you next video moga moga berapa ini berkah bye bye bye, -bye.